berarti kalau bisa ambil kesimpulan nah, itu, lah, itu, nah, itu lah kesimpulan lah bisa dah. Uh -huh. jadi berbanggalah asal jantah kapur. Uh -huh. makosiko dan soge bukit undu supaya nyambung tahu. Uh sodo kawasan tuh desa bui nuh sam dewitara rasulullah nuh Sam anhou, saja, anhu de singkit kato mu santa itu tidak Mukmin karena mu min kana babia seperti ya, mukmin seperti kena... pola pola kana bian sarak oh berarti <coughs> dari situ asal datang itu apa kabar? itu kan Aden. Uh, uh. Aden. Aden, Aden. Eh, ayilah. Apa kabar? Wah, sampai kini masih dipakai bola. Kabaso itu dah. Jo pengertian itu dah dikampat. Khusus di boleh Kota. Yong. Agila sa joga, molakabau wak le. Bawa ke Kakak kampung, kakak kampung, pulang bukti Bukti Pak yang Situs dari sejarah gunung masih. Tidak, gunung di dalam pun masih simpang siur tiba-tiba. Nah, ha, gunung sopana dah. Sop. Salat. Mau kita jajak ni. kenapa tiba-tiba. Dan balik duduk ke Gunung Bansu dah. Ada yang menyebabkan mereka. Gua, uang gunung datang ke siko, uh, siko. Bik namu Gunung Anak Bansu yang gunung datang ke Siko. Bik namu gunung. Bisa tak diperkunjungkan. Itu perlu. Iyong, kok. <tuk> Bermandung. <tuk> Dia nampak, namu Gunung Bansu. Tapi gunung tak tahu. itu kata-kata <tuk> <tuk> gunung. <tuk> <tuk> Coba. <tuk> orangnya, oh, eh. Tanjung Medan itu di Pasaman Timur ya? <gir> <gir> <Ha? gir> <gir> hmm? <gir> di tikur, ya? ini mau belutuk hah? di murah hah? ayah, di Kuala Amut belutuk dan belutuk ayah, apa Witara Minat Tuba Bino itu beriman sama Nabi Nuh selamat. Selain selamat, jodoh Nabi Nuh dengan anaknya Sam. Raja Labuan. Anak beliau beriman, nama beliau sekalian sahabat beliau. Misi akan ada boleh tiba masuk kembali Playbook. pada tempat habitat dia asal melopotan nak awak balik kembali telah awak senat alawa apung sanggar petanggan mm. dari terceter petanggan nang ketik pura tiga kursi untuk tujuh laki-laki sodo kawasan tu desa wit no sam dewi tara rasulullah no sam radhiyallahu anhu dari Witara Singkit Kato Nusantara Mana sejarah dunia? Nusantara Nomor 7 Manu-manu Sodo di Dijijak ada dia itu Sobik Nusantara Sodo ASEAN KINI Universitas Nalanda Ajaran Dhamma Di India Eh, hey, eh, tok sanjaya, tuh ti kiu, -kiu je si tanpa kece, ugang nde de dek di Eropa, jadi India nya ajaran damal, ya, empat liu, eh, tengok di de diapo de di, di nalandare, tertuli nde, sebuah komplek de spesial de ugang nde, nyoguru nde awak, dong, Sriwijaya, tong Sang sakar lain di Negeri datang ini, India bagi tenggara. Tu nak contoh je, tu orang, ancah apa, kaki ni ada. Wak kira -kira. Tengok on kali, indah dia, awei palun dia, kontur ke batu tu, sampai kocak. Kan tu dia pada Profesor Tato Sabatang lekan, mengung lopai gen, jangan pusat kan, memanglah situ bagiannya. Iya, nyala like. ya. Ah, kontenmu no dia sudah like, tengok catatan-catatan sekian sebelum Masehi. Suh, nah, teteh, ber ber ber per, dari per, per, per, per, per, per, ajaran per, per, per, per, Di dia sam tentu nak ikut lah nyaroh surah lari setan sabu ila kini lo tito kardinal lo turki kini apu nama buki Yuda nama buki perbukitan dataran tinggi kekina surya lah kamera jordan lah kamera kristen lah kamera Lebanon nak, kalau dah Turki lah negara ini ya, tu nyolik Israel lah ada Inggris oh, tang nyolik-nyolik nak nyolik yang maknya situ oh. anak Nabi Yaakub je ya, lah mm -hmm. kan kau kat tak Nabi Yusuf dah je lah di awansu lah <laughs> nah ada singkatan situ. Balik punya situ di mana setelah ditabun-tabun dia ada tanaman tu tidak punya baca dia dia punya masuang membahasakan biji soalan bibit-bibit biji-biji tum tumbuhan kan dari daerah mas yang dunia kan tengok lelai nak kang tu top penabino. Gunung Melotui Gompo Bajangki Tsunami Bakacomo Cik menggunung Melotui Di Andaman Doki ke ujung Pulau Sumatera Aceh Apa Kenapa Tsunami tang? Sri Lanka India Selatan Tenggara Timur Bangladesh Burma Thailand Malaysia Singapura Kono kali itu di bau nama latui Itu dalam ayu. Dalam lawi. Enggak ju cayoh, tengok bekas, dano tabak. Tengok bakas dano menjo. Tengok dano gambar, tengok dano kerinci. Tengok nan di basemah di Palembang. Itu subarno kawah gunung Jadi wa undo cando-cando Nah, suon. Nah, betul. Kadang tu kadang tu no moce, toda pamba, nyade. Tahu ilang kecet to sampai sana. Nah, tuli lo. Iya, iya, buka lo. Heeh, oke, oke, oke. Sepakat, sepakat. Oke, Jadi sampai sampai di situ. Oke? Nah. Nambon su. 6 bonsu, 6 bonsu, 6 bonsu itu uh -huh. kalau diranji dah, ranji generasi, generasi, generasi, generasi generasi regenerasi generasi, regenerasi ini lupa kan habis ya suk iya, iya, nih habis! ini buntai buntai ah, tuh dia maka boleh ya kamu boleh Iwa ngi dan uruh. Iwa ngi. Hei, yang satu. Yang satu yang kodong. Heh. Dan api enggak rusak. Jauh godesik. Lemainlah Pak. Ke Tanjung. Iya. Nah. Nan bonsu, nan bonsu, nan bonsu, nan bonsu. Generasi, generasi, generasi. Nan tu tiada lang tuo awak, ndak amuah mailang. Heeh. Nan pupui sabuah pupui. Nah, mana, kosan mana? keselamatan Niko, potong sehingga di sitanaya. dimana di mana, sehingga di Thai. Oh, Sama siapa? Sama Mama. Siapa Mama? Suri Marajo. Bilo Kejadian gagah. Penyelamatan Niko di akhir abad 9 kalau Masehi, kalau di Hijriah. Di pertengahan abad Ombe Hijriah, ke akhirnya mancelau yang sekali semusim pulang ke Baruah Tuh tidak dua ribu enam belas tahun tuh di Jawa Jaya ada modanta ada tua Alam Oke, lah, masih kok. Ada tua manggung, kau batali batu, batali soko ya. Kak. Talibantangan ya uh, ke antau tabu bukit aja taeh ke Jangan gunung songo kini tok manggo. Heeh. di situ ga, mama ale di situ nan bagalo suri marajo da setelah Islam, sabalun Islam suri maharaja di rajo. Dek siapa dek nini ah, oh. cucu ga. Ya. Leh berbakat. kan. Leh bebobot. Heeh. Be pendidikan kawan man. Nah. Makonya tibo di anak putih Jelito nanto hmm. diangkit di perduatan posisi situ. Apa posisi? Datuk Rajo Alam. Datuk Rajo Alam Minang. Kemudian Babuku Belando Jokroni, hmm. sepaha lawak junjo, ibu kota Kitinggi, Sumatera Tengah. Selesai buku udah 8 boleh 89. Minang kobau. Nah, Kalau itu desa Buik, mukminan kenabawiyah, singke Minang kenabawiyah. Minang persis pola kepimpinan yang ditata oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentang sejarah sumber. Ah, banyak ya kui yang. Nih, Bapak kaji sejarah kan? Kok iyo lepit tu ate mo ini jawet nak Hilang dicari nak kejo. Tos uwok atau bonam je nye, di salami nak kejo. Indo be dapat tanjong, Indo tuantu pagurun. Minak jengok kumi, jan nyobik diri Minang je dak. Napo tu para Rasul Tiba Nabi Ibrahim alai salam, al nah, kono jo baudah. Nah jadi Gunung Balsu ko cakok. Hmm. Jadi samo sonan ampek tadi di akhir ampek Hijriah tibo serangan awaklah muslim awaklah sistem uh, kesultanan ini mm. memoci pounati ajaran damaga Muncul muncullah ajaran kauie ya. keras mm. ndak percaya? pergi pk burma kini pk uh, apa uh, sri lanka pk india selatan ajaran garis keras sampai kini ya. dan disiko burma ngaku agama buddha mbak ibu bisa bunuh muslim di situ pakaian biksu pakaian bukan jansalang umat buddha jansalang para guru-guru agama buddha kone garis keras hmm. itu, deh Sekte -sekte itu, sekte-sekte itu, nanti ajaran uh, saka pala bahasa palawa padahal bahasa nendogawi deh apa? bahaso nagori dek. Bahasa Sansakarta kan ade bahasa Palawak. Kurang ju di mengarti itu desa para datuk sepakat peringan bahasa tatakat kosakata. Maliak Palawak. Palawak ade iyo asa kato. kata? cakap di Palawen ni cakap siapa? Cakak pun nagori. Ndak nagari dek. Nagori. Kampung tanah minang saro yang daerah mano nama mahasongkan yo Bu itu tu? Ze. Daerah mana? Selain podo urang Kampar ga mano? Hmm. Jadi namo Bungsu je ini asik ko. balik joto-joto leh. Sehingga namo ko namo Bungsu. Ah, Ta sejak Nabi Muhammad Salam alaihi Berarti kalau bisa mengambil kesimpulan ana? Nak tu lah, leto nak kait tu lah kesimpulan lah, bisa uh -huh. Jadi berbangga lah, asal jantah kabur. Yeah. Mako sihku dan sobek bukit kundo supaya nyonong nyambung tau. Ilo, kita nah, ibu patol diborong borong. Kita matagi anamatsu lagi, tanah pagi tuh. Ibu tanya nak, anamatsu nak kita nak tanah pagi, sama tanah kuno memento. Nanti baca tu cakor dah. Nanti baca tu cakor. Nada kalah ya, nyonawu kak. Kau mana duduk, apa ganggu di dulu, Sobik, apa kalau tidak yeah. ya, pakai bajak Ah, omak, oma, ke mana Ini punya anak yang saudara, makan. Yeah. Eh, oma, oma no ma, tu, kan? Ya Eh, pakai wilayah, Ini kan kan? pakai wilayah, punya timur, Ya, ya, ya, ya nah. kan? Mm. <illi> ah, dia tumpahan kasih saya temukan, Yo, emang, ya emang, it, Oh, pokoknya dong, kayak dia. Eh, kan itu nih, itu nih, itu Eh, sarjana toko Bu, tapi dia. Iya, doggy liat. Iya, iya, iya. Palu, apa? Kan, dia lah untuk... apa kok Berarti dulu tuh, kata Gunung Bungsu sudah ya, Kalau pada jauh, cuman... Eh, sarjana. Kalau dibacot tuh tadi, kalau bosan. Ah, generasi ke generasi, generasi generasi. Dan doa, Pak Kp, saya suka deh. Saya pun yang ke dong. Heeh, kayak itu. Akhirnya, sih, kan, loh sekali semusim pulang ke bawuh ka ke baruah. Kenapa kapik lah apo pulo tahun ke mereka? baruah. Lah profesor lah doktor di bidang sejarah datuk wah uh -uh. di Sumbar. Baruah ada bahasa baru. kalian menyabikan baruah. Ka baru mah. Ndak. kalian menyebutkan baruah. Uh -huh. Oke. Okay. Baruah itu tuh hal kehaus kan. Okay, apo pengertian baruah? Pulang ke Baruah Kampung lamo. Eh, iya. Dari. apa? Ndak. Dari, dari, dari. Dari. Ndak bahasa istilah lu. Oh, dari, dari bukit, gunuang, baruah, lomba kita lakukan juga pengertian akhirnya kita maju ke Indomodal itu jadi Indomodal itu Indomodal Mas Raya ya ee.. modang.. modang ya akhirnya itu.. lebih enak itu jadi Pak Sampi tidak memang nyambung saja putih-putih kabel itu tidak ada Konselek lah kan? Hmm. Ayo lah Ke Baruah Sampai kini masih dipakai bola Kabaso itu dah hmm. Jog pengertian hmm. itu dah di Kampar Khusus juga boleh kotor Yang Agilah saja Mulai ke Baruah hmm. Ke Baruah ke Daik kedai. mati Kau lah mati. Kau, mati. Kau mati. Kak kampung, kak kampung, oh, pulang kak kampung. Oh, betul. Ikutin aku. Kak kampung, pulang ke Nagori. Pahami. Bukti tibat. apa? Bukti apa? Ah. Yang situ cair, tuh tuh Masuk itu, itu no, ada. Situs masih ada. Belakangan dilabeling dengan Candi Muara Takus. Dua waktu, Muara Takus. Kesaan... Muara Takus mau gantotin, no. mau gantar lode. Satali itu punya samparan tanah Gunung Betul. Nah, tu takui, tu sungai takui. Sungai Kampar. Muara, takus. Ko, bukan Sedangkan situ saya kota lagangan belatan diam. Ini sungai, sungai yang di dalam tu, sungai Bundo Dewi. Sungai Bundo Pak Dewi. Bana Ibu Partiwi nah, Tanjung tanyong kalau mau takui apa? Ke? ya kan? kau ampamoy padahal bukan Om Padmahde ooooh jadi namo itu diasingkan ada diasingkan. <Gül> Di apa? ada tulisan ooooh orang lalu, orang na, lalu nambah jalan kan? Oh, iya orang yang nombor tabung, sejarah <Gül> abc, siapa mau <Gül> tulisan abc? Nah ini ya dari dari Kerta ke Melayu tidak ada yang berapa kan? Oh. Melayu di mana? di bulau Om Pamuk, Om Pak Madew Om Pak Madew Om Pak Cinto tadi kan bagus sudah kalau ada Jembatan Apus itu kan memang tanah moyang ini padahal ini no? nah, nah, hey, sungai Takus Panisan Panisan Panisan. ada di sana Padma Misalnya, tentu kalian, padahal namu anak langsung enggak, Bu. edena mu anak alegwa, kok dia di Batara Guru? Alhasil, barang wa Batara Guru, Dewa ba, Vanisa, guru di Tibet Tengah, ba, Itu catat di dalam kitab. Uh, siapa Tadu. membantaran ah cagi dek profesor satu sahabat iya panesa panesa sancaya terkenal panesa luar lagi panesa okay, uh. nah, Sancaja <laughs> <laden tuntun laughs> <laughs> sejarah, sejarah mahal, murah ya, ini ada nuansa disarak, bakat aja emaknya. Bismillah, ya Bismillah. Assalamualaikum. Give, give, give, give, give alhamdulillah. alhamdulillah. yang tidak minat, mukmin karena bawi batu seperti dari yeah, yeah. <tubuk> ada kena... oh, berarti dari situ asal itu Itu